Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh mau ngebagiin tutorial yaitu cara mendapatkan tim pro dan musuh nob di mobile legend ya Tentunya di season 22 ini sahabat Nah sahabat, sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat ini dia cara mendapatkan tim pro dan musuh nob di game Mobile Legend di season 22 2022, 2022, sahabat. Nah, sahabat untuk cara mendapatkan tim pro dan musuh nob langkah pertama sahabat. Kita masuk ke menu profil ya, sahabat ya. Kita masuk ke menu profil. Kemudian kita masuk ke hasil pertandingan sahabat ya. Nah sahabat di sini adalah hasil pertandingan ya sahabat ya. Kemudian kamu cari saja yang pernah mendapatkan tim noob sahabat di sini ya sahabat ya. Kita cari eh, yang kekalahannya itu sangat drastis sekali ya sahabat ya. Waktu uh, di dalam pertandingan itu tim kita no banget sahabat. Kita cari ya sahabat ya. Coba kita yang ini aja deh. Nah, yang ini ya sahabat ya. Kemudian kita, uh, jika sudah kita buat kemudian kita salin battle ID-nya sahabat. Dengan cara menekan battle ID yang ini ya sahabat ya. Yang di atas data ini sahabat. Kita tekan saja nomor ID yang ini sahabat. Master secara otomatis uh, nomor ID ini Tersalin ke clipboard, ya sahabat. Ya, kemudian kita kembali, sahabat. Kita kembali lagi ke menu awal, dan langkah selanjutnya kita tekan gambar avatar yang di atas, sebelah kirinya, sebelah profil, ya, sebelah foto profil ini, sahabat. Ya, e, gambar orang memakai headset, sahabat. Kita tekan yang ini, kemudian kita scroll ke bawah, sahabat. Dan kita cari di sini yaitu uh, ntar dulu sahabat. Kita di sini pilih, pilih menu ya pendapat atau saran mengenai game sahabat. Kita pilih yang ini sahabat. Kemudian di sini kita pilih saran untuk keseimbangan game sahabat ya. Kemudian di sini kita pilih permasalahan penyimbangan matchmaking sahabat. Oke, kemudian kita di sini pilih from permasalahan penyeimbangan matchmaking. Nah, kemudian kita tunggu loading ya, sahabat ya. Kita tunggu loadingnya karena ini membutuhkan sinyal yang stabil, sahabat ya. Jika, uh, jika menu ini tampilnya lama sahabat maka uh, internet kamu mungkin ya terganggu sahabat nah di sini permasalahan penyimbangan matchmaking sahabat ya silahkan memilih mode game kita pilih mode game gamenya sahabat kita pilih yang A ya rank sahabat mode rank karena kita mau ngerank ya sahabat ya untuk mendapatkan tim pro sahabat kemudian nomor 2 disini ada rank anda pada session ini kita pilih sahabat nah kemudian di sini kamu tentukan uh, rank kamu saat ini ya sahabat ya jika kamu ada di uh, legend kamu tinggal pilih legend sahabat nah kebetulan aneh kemarin turun season dan uh, dan rank pada season saat ini aneh ada di rank epic ya sahabat ya jadi saya pilih rank epic sahabat kemudian di sini apa ini silakan berikan kami ID battle di mana masalah terjadi sahabat nah kita tempelkan battle ID yang sudah kita salin tadi ya sahabat ya yang dihasil pertandingan tadi ya sahabat ya kita tempelkan di sini sahabat dengan cara menekan eh menekan tunggu tuh sorry sorry sorry kita tekan terus kemudian kita tempel sahabat ya kita tekan yang ini terus sampai berapa detik hingga sampai tampil menu tempel yang ini sahabat kita klik tempel nah maka secara otomatis eh uh, yang tadi kita salin battle ID nya akan otomatis tertera di sini ya sahabat ya tertera di sini sahabat nah kemudian untuk langkah yang keempat ya sahabat ya berapa lama waktu yang anda habiskan saat melakukan matchmaking untuk game ini itu kan pilihan, oke kita pilih sahabat ya, kita pilih dan di sini kita pilih saja yang uh, yang B ya sahabat ya, 30 detik hingga satu menit, 30 detik hingga satu menit sahabat, kita pilih yang B ya, sahabat. Oke jika sudah kita scroll ke bawah lagi ya sahabat ya. Yang nomor 5, mengapa menurut anda matchmaking untuk game terakhir anda tidak seimbang nah di sini kamu harus memilih sahabat ya uh, kita pilih ini sebentar dulu kita baca dulu ya sahabat ya yang a lawan saya terlalu kuat b teman satu tim saya terlalu lemah c lawan saya terdiri dari tim yang sudah dibentuk sebelumnya dan saya tidak apa ini lanjutannya ya yang d roll terbaik saya ditempati oleh teman satu tim saya yang E Teman satu tim saya secara sengaja melanggar kode etik AFK performa tidak aktif fit yang disengaja Lainnya mau Nah, Kita pilih saja yang B ya sahabat ya Teman satu tim saya terlalu lemah sahabat. Kita pilih yang B Kemudian jika sudah kita scroll ke bawah lagi sahabat Kita isi from yang nomor 6 nih ya sahabat ya Nomor 6 di luar pertandingan apa yang akan anda lakukan untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman sahabat Nah di sini kita baca dulu sahabat secara detail ya agar tidak ada kesalahan sahabat Yang A rank mereka saat ini B win rate mode rank mereka Yang C berapa kali mereka memperoleh MPP Yang D berapa kali mereka memperoleh double kill triple kill maniak strike yang lainnya mohon jelaskan oke kita pilih saja uh, win rate mode rank mereka atau rank mereka saat ini ya sahabat ya uh, kita pilih saja yang berapa kali mereka boleh berapa kali mereka memperoleh double kill triple kill maniak uh, uh, uh, uh, kita pilih rank mereka saat ini ya sahabat ya atau kita pilih win red mode rank mereka sahabat saran aneh uh, pilih saja yang nomor eh yang nomor yang ayah sahabat ya rank mereka saat ini nah jika kamu milih win red mode rank mereka kadang-kadang kamu ditemukan oleh uh, oleh jika kamu uh, bermain di legend kamu pasti ketemu sama epic epic mode sahabat jika kamu milih yang win red mode rank mereka kita pilih saja yang A ya rank mereka saat ini Nah jika kamu, rank kamu ada di legend Maka teman-teman kamu juga akan uh, bertemu legend ya sahabat ya legend legend Gak ada epic-epican lagi sahabat Gak ada master gak ada apa nah, Jika kamu uh, ada di epic maka kamu uh, ketemu sama tim yang epic-epic semua sahabat Jadi pertandingannya itu seimbang ya sahabat ya Kita pilih yang A rank mereka saat ini Kemudian jika sudah sahabat ya Kita scroll ke bawah guys Yang nomor 7 sini Di dalam pertandingan Apa yang akan anda lakukan Untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman Nah kita pilih yang ini Namun sebelum kita pilih sahabat Kita baca terlebih dahulu ya Yang A seberapa kuat hero yang saat ini mereka pilih Yang B seberapa mahir mereka dengan hero yang saat ini mereka pilih Yang C Stasi Nah, penis yang C apa ini ya? <laughs> Bisa banget sih. Yang C statistik kill death assist mereka yang D seberapa besar keinginan mereka untuk bermain sama sebagai sebuah tim. Yang E apakah mereka menggunakan skin atau tidak? Yang F lainnya mau menjelaskan. Nah, sahabat di sini kita pilih saja yang C ya, sahabat ya. Nah saran aneh, pilih aja di sini yang C ya, sahabat statistik Kill, dead, assist mereka, salah kita pilih yang C. Kemudian jika sudah kita scroll ke bawah teman-teman. Langkah terakhir kita tekan tombol Kirimkan untuk mengirimkan report ini ke pihak Mobile Legend atau ke pihak Monton ya sahabat ya. Kita klik Kirimkan. Kita tunggu loadingnya ya sahabatnya kita tunggu loadingnya nah di sini ada keterangan terima kasih atas feedback anda kesimbangan matchmaking selalu merupakan permasalahan yang paling kami perlukan kami akan terus mengoptimalkan untuk memberikan anda pengalaman game yang lebih baik nah sahabat maka sahabat, eh, maka jika kamu sudah eh, sudah ada tampilan menu seperti ini ya sahabatnya maka report kamu sudah dikirim ke pihak nonton sahabat dan jika kamu sudah menerima Nah, jika sudah ada cintang yang hijau ini ya, ting, ting itu, maka kamu harus relog ya sahabat ya, atau login ulang ke game Mobile Legends ya sahabat ya dan tunggu sampai satu jam atau 2 jam sahabat ya. Maka kamu harus menunggu satu jam atau sampai 2 jam ya sahabat ya untuk memaksimalkan atau untuk uh, merefresh ID battle battle kamu ya sahabat ya dari pihak monton sahabat. Nah sahabat itu dia cara mendapatkan tim pro dan musuh nob di game Mobile Legend di season 22 yang pastinya ya sahabat ya